menyebabkan banyaknya manusia apabila teraju dia terlucut. Teraju dia dia tak ada nak bagi kontrol dah. Sebab itulah buruk hawa nafsu, buruk perasaan dan arus dunia. Akhir sekali pergi mati pun mati dalam keadaan tak molek. Itulah nasihat-nasihat daripada rasul-rasul, nabi-nabi. Sampaknya hari kiamat pun macam tulah. Tak siwi manusia ni. Jatuh di dalam lubuk maksiat Bahkan nak berjaya manusia baik A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wala tuti'u amral musrifin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 Inna, inna Ayat 151 sampai 159 surah Asy-Syu'ara. Masih lagi kita sambung kisah Nabi Saleh alaihis dengan kaumnya. Nabi Saleh Nasihat kepada kaumnya beberapa perkara dan disebut hubungi dengan nikmat yang Allah bagi kepada mereka dengan limpah kurnia yang sangat banyak. Beberapa perkara yang Nabi Saleh torong dan mitok korong supaya kaum dia tidak melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah dan suruh ta'a kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh sebut, dan janganlah kamu tak akti perintah orang-orang yang melampaui batas. Maknanya orang-orang kedai ber, orang apa saya, turut hawa nafsu dan buat perusahaan ke di atas muka bumi. Ya ada semua, tiap-tiap masa dan tempat itu tak kedi, jadi jadi kelum manusia. Tak ada kira, yuk sama mana-mana sampai ke hari kiamat. Orang-kedai -orang ber ini ada semua. Orang-orang yang lawa hukum tuha Orang-orang itu pun Ada belakang Cuma kita tahu tak tahu tu. Orang-orang yang duduk Kenapa Buat benda-benda macam ni, Ada tiap-tiap tempat dan tiap-tiap masa Tapi kalau sekiranya orang itu yang guna kuasa Itu pun dia Betul dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala Alhamdulillah malik. Kita buat nak Orang-orang yang, orang orang yang kayo gaya guna kuasa betul cara hidup dia pemolek dengan dia ada ni menyebabkan ugamo dan ore agama maju dan sejahtera tapi godik nyo guna kuasa tak kena dengan tempat nah cai amanat nati tak kena dengan cara dia hak tulah menyebabkan banyaknya manusia apabila teraju dia terlucut Teraju dia, dia tak ada nak gi kontrol lah. Sebab itulah turut hawa nafsu, turut perasaan dan arus dunia. Akhir sekali, gi mati pun mati dalam keadaan tak malam. Itulah nasihat-nasihat daripada rasul-rasul, nabi-nabi, sampai ke hari kiamat pun macam itulah. Tak sewi manusia ni, jatuh di dalam lubang, lubuk maksiat. Bahkan nak jadi manusia baik. Nabi Saleh sebut dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang melakukan perusak ke di bumi dan tidak membuat kebaikan. Nah, itu celakalah. Kalau tak sebut kalau Tuhan tak sebut katanya orang yang tak buat kebaikan pun memadai dengan alladzina yufsiduna fil ard. Padah tapi allah lain lagi wala puak-puak ni orang yang tak usaha nak buat kebaikan ke atas muka bumi nak duduk dalam mak semua dia berasa katanya itipon dia kuasa dia tu siang dia tandingan dia Harta benda dia go tu go ning go ni boleh mengekal dan boleh menyenihkan hidup dia pak puak dia anak bini dia dia dak berasa lagu tu tapi hakikat yang sebenar ...seni hanya sebetar yang atas muka dunia. Itulah. Kita orang-orang yang berakar. Orang yang berpikir agama. Kena rasa katanya dunia adalah sebagai tangpan bagi kita. Itu tak ada lari. Kita kaya, anak, nati harta benda, anak-anak. Gautuga ini, itu yang tak ada lari. Tapi ambillah masa duduk atas dunia ni untuk khidmat sebanyak mungkin. Hidup kita, harta benda kita, nyawa kita, otak kita. Kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang cedik, hak bijak guna yang jalan yang betul. hak tu, ada tak nak. Menjadilah orang yang onom, tonton. Mudah kecek, mudah kira, mudah ikut. Hati bersih, akhlak mulia. Begitulah. Banyak lagi benda hak nak sebut. Tapi, menjadi kiyah atas tu, pakai gambar katanya, kita orang Islam ni adalah, Orang yang hidup kerana Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambil waktu. Kena sebut sokmo. Mungkin nanti sebut, mungkin <coughs> nanti sebut ketika orang mati tak. Tapi kita kena sebut kepada diri kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ni kena hidup kerana Allah dan kita kena kembali kepada dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah hidup aku, mati aku, semua semuIA aku, ibadat aku, gotu guni, semuanya. Lillahi Rabbil Alamin. Barulah betul. Mereka menjawab. Nabi Saleh, wayak lagi ni sepatutnya, kaum dia ada senyap, sudah. Tapi jawab mulut. Supaya ada wayak, belum-belum pada ni. Orang ada jawab mulut ni, dia tak boleh. Apatah lagi, jawab mulut dengan Nabi. Allah. Nah. Qalu innama anta minal Mereka menjawab sesungguhnya engkau ini, hey soleh Nah saya tambah tu. Atas terjemuh ni. Sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir. Kalau lu kecil masa kampung mudah-mudah, eh, mung ni kena sihir Nampak duk nasihat kau puak-puak aku. Mung sendiri gila ni. Mungkin lah Mungkin nak nasihat kau puak aku Aku tak Mau setiap Mungkin nak nasihat gitu Saya hey, soleh Lepas lagu tu lah belakang Tiap-tiap orang Rasul Puak-puak dia mustahzi'in Kumpulnya pun kumpulnya puak-puak dia ni Mungkin menganing mainnya dengan, dengan Nabi dan Rasul Lepas tak sepatut dah Orang yang jadi umat ni Nak gi menganying, Nak gi mengejek Kepada Nabi dan Rasul Supaya kita hari ni kita walaupun kita tak temung dengan Nabi Muhammad sallallahu SAW. Depai sama-depai. Tapi tidak sepatut dan tak sesuai sama sekali. Kita pergi keceh nampak yidyam du min du tu Nabi. Katanya, oh, yi, oh, yi, tak misa katanya. Orang-orang tak payah ugamu lah. Keceh. Ah, Haa nampak Nabi. nampak nampak nampak. Kau datu. Lalu Nabi. Ya duk lah getu. Kita lagu ni. Tanak kita tak suka dengan tanak Nabi. Hmm. Jadi kecek lagu tu tu menunjuk katanya orang tu yat yam dumin nabi. Walaupun tak dengan diri nabi, tapi ajaran nabi sejarah nabi go tu go ning go tu jangan sama sekali. Kita nampak katanya hino dan plekeh nabi. Apatah lagi plekeh Quran. kecek nak no, ui suka-suka. Hmm. Tak sedek mari Pohon taman di rumah kita tak hidup. Beh, hari ni saya kecik lagi ni. Pohon-pohon taman ni orang di di tanah nak tanah Tempat kita ni tak sedek tanam pohon taman. Tak hidup. Bukan arti pohon taman sungguh. Tapi maksud dia tu, tak sedek tanamlah sungguh kat kita ni. Orang-orang tua dok buat makru sejami dah mengaji dua hari baca kitab pun tak pandai ekrok pun tak pandai mang nak tanik benda hok munduk mengaji dua patah hok orang tua mang nak buat lama saya jameh dah tak hidup benda hok mun itu tu munduk mengajar tu tak hidup ha, jadi arti istilah pohon tamal tak sama hari tanik di tempat kita ni bermaknanya mung tak sedek taniklah hok munduk mengaji baru dua patah baru nak tanik dah nak sebar dah kepada orang ilmu mung wa pakai Aku mengaji ni 40 tahun dah. Hantu gitu, seolah-olah katanya hinuh kepada ajaran Allah, ajaran Nabi yang tidak sepatutnya kita kita kecik macam tu. Masya-Allah. Saya biasa jumpa dengan orang Kristian mengajar Al-Quran 40 tahun. Mengajar Al-Quran 40 tahun tapi dia orang Kristian. Masya-Allah. Kita berasa kecil lalu dah Halo. Kita nak dakwah dia masih Islam Baya rakyat katanya aku mengajar tafsir Di Mahawet, di Melbourne, di Australia 40 tahun Pakah lah lalu dah kita Kita tahu apa putih tafsir Tapi dia rakyat tafsir itu Tafsir ini, goto, goto Orang putih kecik Arab Fasih Ingat Walaupun alam saya tak tak jamin katanya dia ingat quran tapi dia royak kata katanya dia ngajar tafsir dah 40 tahun. Orang anak chat keinginan dia dia. Ha tengok. Pak kita berasa lagu mana? Ha klik kepada ayat ni semula. Kita orang Islam duduk di dalam Islam sepatutnya kita makanlah Islam tu jadi tulang bendera, jadi macam darah daging, jadi hidup kita. Gapo hok nabi royak, gapo hok Tuhan royak, pakatlah. Walaupun benda tu tak socok sangat dengan nafsu kita. Patu hak penting sekali nya, jangan dok gi jawab muluk. Hak ni tak molek. Kalau ngan mak pak, ngan guru, ngan orang hak kita hormat, ya kata gapo ka kita sepatutnya kita senyap sudah. Walaupun hati kita nak gelegak nak royak abicak. Wassanak nak to atau pun busanak nak nak jawab benda hak dia, royak. Kita nak gi royak a eh, cikgu, ustaz tak kena cikgu royak lagu ni ustaz royak lagu ni tapi orang cerdik dah dia dengar dulu dia dengar belalah patron staga mana pun dia ye yeah, dulu nanti hok nak kecec kecec kecec wisuda kita sabar lepas tu lain-lain hari kita koy-koy haiเหตุผล tu baglah no tapi kaun pada zami dulu nabi soleh royak puak dia jawab berak selalu dia jawab pula jawab tak molek Eh, mung ni salah, Mung ni okay, seher. Kena seher, mung ni. Ha, tanya. jadi soalan katanya. Minta maaf, kan? Eh? Supaya dengan Nabi ni bengong. Tak kerti kali, duduk mengajar puak-puak dia. Nabi-Nabi ni habis cekak, nak cokeh umat ni. Duduk dalam tempat bosuk, kalau keceh mudah-mudah. Duduk dalam, mudah dalam tempat busuk cemaah. Mari puak-puak aku ni, nak cokeh nak cokeh. Cokeh, macam ni. Di... Mari duduk atas darat, nak basuh, nak cuci. Nak bubuh minyak bahu, nak pakai pakaian jadi molek. tu gama mudah-mudah katanya. Nabi tiap-tiap masa, tiap tepat, dia nak cokeh umat nak di selamat. Tapi tak ada arah umat nak duduk di dalam rusak juga. Nak duduk dalam cema, nak duduk dalam busuk. Habis itu dah. Orang tak erti itu. Tak erti hidup dia, tak tahu katanya hakikat sebenar. Kenapa orang hidup di dalam dunia? Dia yang besar sekali, ni awan nafsu Tuh hati sendiri, tuh hawa nafsu, tuh kiling, tanha, tuh tuh perasaan ego tu ga ni duk nampak ha dunia, dunia, dunia, otok dunia. Otak dunia panggil. Kalau istilah orang kecek-kecek orang tu otak rabuk gaji. Tak ada apa skala Kita pun janganlah jadi macam orang yang bodoh hidup atas muka dunia selaka kita tak kenal matlamat tujuan yang kita nak pergi. Betullah. Dia pandiatul dimuh yakni yang telah rusak akalnya dan tak dapat diterima nasihat pengajarannya. Ning pokok nak -pok kecek dengan Nabi Saleh. Ma anta illa basharum mithluna fatbi ayatin in kunta minas-sadiqin. Kecek pula. Kecek benar kau pasal tak tak, tak tak senonoh belaka ni. Maknanya tak sepatut kecek lagu ni. Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Allah. Bahasa kampung pun mudah-mudah mengaku supa tulah ah sai tulah ni gecek nabi lagu tu nabi soleh pun bisnya oleh itu bawakanlah satu tanda mukjizat jika betul engkau dari orang-orang yang benar ni dia panggil tatai. chaba nabi iaitu nya nabi soleh. kalau mung betul mung jadi rasul mung cuba bawa ari benda hak plat-plat iya puak-puak -pok ni bukan nak percaya semua dia ya, nak tahu lagi tu. Lepas Nabi Salih pun tak tahu. Ta Kena minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah. Ta ya Allah Kamu aku, cabar aku ni. Tak tahu. Tolonglah waktu baik. Benda orang. Semua ti. Nak tunjuk katanya. Aku ni adalah soal Rasul, soal Nabi. Lepas monglah. Ya Allah. Tolong bantu. Kijak aku yang aku duk buat ni. Aku duk seru manusia. Sia malah, sia malah, sia malah. Qala hadhi hinaqah. Tuhir waktu baik. Bui kepada Nabi Saleh. Benda mu'ajizat. Iaitunya Nabi Saleh berkata, Ini adalah seekor unta betina. Naka. Di antara cara-cara hidupnya, Ialah ke apa? Ay kamu. Enggak apa? Ay kamu. Baca-baca. Saya rasa baca kekok ni. Laha syirbun. Walakum syirbu yawmin ma'lum. Hendaklah menjadi bahagian minuman minumnya sehari. Dan bahagian kamu sehari menurut gila yang tertentu. Maknanya, utak ini adanya ada susu banyak. Tapi janganlah kamu siapa kau ambil seumur anak nah hari-anak hari. Lepas nah hari, dia nak bamrung tubuh dia sendiri. Dia nak makan, katik, nak berhenti, berehat, nak apa-apa. Nabi Saleh pun berada-ada peraturan. gini. Puak-puak mung kalau dia nak minum susu, -susu to, makailah sari. Patu wi uto berarti et sari, maknanya kelak hari. One way one. Tapi puak-puak ni nyaiak lepas badan ni. Dia tak dengar Nabi sallallahu alaihi "Aku nak makan, nak ambil susu to nak nak hari." Akhir sekali, puak-puak hok -puak, besaing kedai ba nak lawan Nabi sallallahu duduk wasallam pen. gini. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam napa duduk sekadang nampak duk, duk duk pasang duk atur goto-goto gani bunuh lalu utar seneng Pakai ake mati lalu seneng mot banha akhir sekali pokok-pokok dia bunuh utar ni ayat adik belakang maka bunuh utar maka Allah Taala pun bukan arti katanya besar di utar tu utar tu sebagai apa sebagai nak tunjuk mukjizat nabi saleh ya? tapi hak pentingnya nak wit uruk atur eh taat kepada Allah taat kepada rasul Akhir sekali, Allah Ta'ala peracau. Mati, guling-guling. Itu -guling. waktu orang azak kepada kaum dia, iaitu kaum Samud. Masya Allah. Mati habis, guling-guling. Ini insya Allah kita akan baca ayat ni esok. Saya ada tengok, kemarin saya ada waya katanya dalam sejarah, waya katanya Nabi Saleh ini. Nah, boleh jadi, ulama ada khilaf belakang, katanya, tepat pintan, dia duduk di mana. Ada setengah waya katanya, di Yaman. Ada setengah waya katanya, Dekat-dekat dengan Jordan tu. Di antara Saudi dengan Jordan dan sebagainya. Saya tengok dekat di Mesir. Kubur Nabi Saleh. Allah Alam, semua kedak kita. Kita pergi. Masa pergi jalan daripada Kaherah nak pergi ke Tursinah. Di tengah-tengah jalan tu, adanya kubur Nabi Saleh. Duduk atas bukit bukit batu. Kita main-main tengok, Masya Allah. Kalau sangat tinggi, sungguh situ katanya kubur Nabi Saleh. Berarti Nabi Saleh pergi mati. Dia mati atas bukit. Sebab semua Rasul dan Nabi dia mati mana tak boleh yuk yang banyak. Kena tanya situ. Ada begitu. Saya pun kita tengok kubur Nabi Saleh. Ya besar sikit. Eh? Besar pada kalau kira dengan orang ini. Atur tiga orang. Cuba kita gambar katanya kita tiga orang. Orang atur, atur, atur, atur. Tiga orang atur. Panjir sangat itu. Terus besar. Kata orang yang zaman-zaman dulu ya Terus besar. Orang panjir dan sebagainya. Tapi menurut... Pak saya royak semalam tu pun satu riwayat katanya Nabi Saleh ni umur tak sampai 100 tahun pun dia mati. Atulah, lebih untuk kita pada hari ini insya-Allah kita sambung semula ayat ni esok hari. Wallahu a'lam wa sallallahu alannabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.